Hai, inilah perdan kami pulang ke rumah setelah di Bell. karena hujan deras, sungai banjir ya, dadah! Hey boy! Hey boy! Boy! <laughs> Perkenalkan, nama saya Wan saya berasal dari Jambi, dan sekarang saya ditempatkan di FLC Buti. Alasan saya menjadi guru pedalaman karena panggilan hati saya ingin mengabdi di daerah pedalaman dan saya prihatin dengan pendidikan di Indonesia yang memang nyatanya belum merata. Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau berangkat ke sekolah dengan menaiki sampan. Karena satu harian kemarin hujan, jadi sungainya meluap ya dibanjir hal yang membuat saya merasa senang berada di senter Butui yang pertama masyarakatnya sangat ramah dan mereka peduli terhadap orang-orang uh, pendatang yang ingin memajukan daerah mereka dan anak-anaknya juga mereka mau diajari meskipun sulit tapi mereka mau diajari, dan mereka menerima adanya perubahan itu. Tentunya dengan hadirnya kami di sana sebagai guru-guru pedalaman, masyarakat menaruh harapan kepada kami supaya anak-anak mereka itu dapat berkembang, baik dalam pendidikan maupun cara bicaranya. Semua kegiatan baik ini bisa tetap berlangsung karena ada para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Butui Mentawai, Sumatera Barat ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman OneRace di FLC Buturi, Mentawai, Sumatera Barat. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.